rumahku aku jadi randa bebas bun Ayo orang Ayo jadi randa Ayo maku harudang harudang Harudang kiki rumah tangga teh <gibu> <gibu> eh hey, Saro, uang maringan turgen iya, ladang daunan, terus ini habis sirik ngilum Haduh, jauh kain si sih iya, kagang ime si Saro teh Peju para ranas, para ranas, para ranas, para ranas Eh, iren sih ganda, kok sama lulul? Kok lo berbandera sih? Alhamdulillah, enggak ngerti nge snip nge snip nge Merdeka bangsi eh ya. C Mas ayo tangajian C di masih sarah kan Oh jangan C ngambil duit Ne Ne Nek Ah, mana pengen ngeborohan wae. uh Ah, yang jajah jajan jajah meletih isu Ih, pengen jajan ii Uy, gembul atau ada mana? Kekedeng mikir ngepelah Benernya? Benarnya? Heeh. Hayang 50.000 Ust, deh Eh, jajan jajah bersih dan masukan manetih oh. Kedeng mikir ngepelah Uung, dikadi iya Tau, matahal itu jadi ngangkut gemuk gereman kepok mama di Mana, Luang. oh oke, okay. uh. ah ayah pernah pel, nah, so huh? barah, iar, pengajian, pengajian? Uh oh oke, iya versi, ayah nanggung, gue ngomong gue tuh ger, panto jatuh gitu, pantok, ger, ngepel, kan anggu, sepe, stofirullah, halaji, weti warkan, perang kan, oh iya ngepel, cari seotik, cari cembara, air, pengajian, ngeren, pengajian, gimana, pengajian, lalibu. Lo katanya, "Oh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, beja eh, eh, orang eh, eh, Dulu eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, si eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, tapi, lo mau ngomongin apa? Ada tadi. Kita kuda naon, orang, orang bingung aja. Sisa dong, apa. Itu? apa orang lupa. Oh, gitu. Oh, gitu. aja yang lapar, berkat. Ih, hari oh. mana ada yang begini lu ihh, hari Ih. mana eh, itu tadi aku ngomongin riwa, mana? gimana, kajero, kajero, ah, gak berang. itu budak helmnya lu, atuh bawa, budak, bawa, bawa cok merah, atuh sekompol eh. gak sebarang Narsy, ulat pohon pake masker emang kuduk? ya kuduk, ah Hukum-hukum HG harus mempertahui protokol kesehatan. Aduh, mau coba cair di susu, Mas Ternak. Cairnya pake, yang penting masker. Kulilah, ah. Yes, iya, iya. Nasi, iya. Bila banget sih, ah. Iya, pake masker. masker, orang. Yang ini, orang masker. Nanti, isu, atau pake-pake? Aku sekarang masker, atau ah. Pakai langsung. Aduh, ngapain. Yuk, mana pake masker. Ketak, masker ada, mana apa nengus marin ya maketiung mah dan kita gitu, era mama ke orang yuk, yuk, yuk, yuk. Man, mire, tenang, iku, mana ya tiung melobak mas kerna tenang itu maha kena mun bisa sih tiba kali mana mas kerna Pak Masarana iya Pak Masar heula Oh gitu. Masalah hmm. hmm. budak oke okay, hmm. ingat. Terus, Tuh, mana, uh, ini si anak orang Jumat <tuh>. <tuh>. kaliwon. Sama si saya bukan. Ayo Buka aja. Buka jalan mau di karaoke bareng, Tite. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, hey. waalaikumsalam. Eh, kau sudah datang menikuh Galilis. Kau dia asup. Kedengannya nyokot sama kalian Oh, Ih, Ih Di dia, mana aja. Di, di, di mana aja? orang Cek, ya. cek aku udah banget sih, ya, nyokot Batur ke deung-deung teh meni meni meni. Tah sama teh. Oh, oh. Sama, iya, iya, iya, iya, iya, sih, sama di Ditadi saroh nungguan ya, sama menit, Baru, benar, sa itu, iya. itu kan, panjang, inyye, Jadi malu, panjang. coba sama tebelul. Pasangkan, cara pasangkan, saya ingin tengah ada lapak, minta ke iya tak, tak, saya budak pasangan, wajar eh. oh, wesar warna sih, cuman coba pasangkan, cekal tanya, tak benar, tarikan, tarikan, oh. hmm. bisa telur, eh, memang gue sarote, kita bisa tahu pun tadi, yuk, pantasan lo yang mau diborong, apa, aku. Kasih eh, oh, eh, ke lebak bapak tapi Bang Ajian, cewek cekurangnya, hai Bang Ajian. Hai, eh, sarap. Mau naik ke dulu, mau naik ke Bang Ajian, mau naik acara. Nah, ya, anjing PBJ kasihan, rugi sebegikan aja. Tanya orang, ah, habis santun, nah, Kak dulu mau ke dulu, BJB aja. Danau teh, hei, marah-marah, sebaik BJB aja kasihan. Tuh, Anak, nah, anak masih aman. Oh, saya teh BJB aja, sarap. atau oh, pantesan, cekain teh. Hai, Kak Batu, Mb bebek aja, Kak dulu, seorang anak, nih, pantesan, lu guru tuh tadi ngomong mau nggak mau kenal arohnya ah undang heh emang kedap kedap pulak kedap emang kee siareka itu dai sama? ini ke Arab getol ih semanjat Andy sate anu menarik saro teh saro anu itu terjadi tapi mau apa? karena benil, menitutun orang Arab ini lakona lebih, dari pengajian tarik rupi, pengajian tak kena ibu. Bacaatul, eh, dia akan di Arab sih mana semuanya bedanya. Bung, nggak nado akan dulur jolender, mah. anak sama gue cajab gue, tihulah, eh. Itu sahah tuh, orang udah ngajak hadiahnya saha. Ya siah tuh Ih, padahal itu bisa Mak, ayah baru-baru kan, Ustajah, nah, gimana tuh ngundang Ustajah itu Si Mungu nanya Nah, tapi, mungu ngita tuh Mungu ngadoa, gitu, ngadoa kencara Eh, gede-gedeng Sebelum ngadoa Kang Maris, si Mimin kayak mau orang Samitan mana nih, Cik? Iya, si Mimin kayak nama arek, e, di bawah deh, Di Masalah Kina Di Masalah Kina? Uh di mana apa Kamari, Kamari pamitan, orang bener-bener arek uh, jadi si maheta dijual enama. orang Padang. Hei, Aisyah, eh, dong ondang kondangan mana? WhatsApp ke rumah Aisyah, Itu tadi tuh, aku ditelepon channel, lagi ngeksi yang satu geram mulai yuk. Aku aja jadi bumbunya. Heeh, salah satu, salah satu narapid. Sarapan, bisa dibuka. Iya, nah, salah, ih iiii, garep iya kan Aynata PPKM iya kan gak satu tuh udah mulai sarah mah hey, mana positifnya positif. mana tas di suwe gak ya, sih tapi susu saroga jadi gala dede gini beka gak sih, gak sih, gak sih kurang mulai ya Lila, gak sih berang hey. iya iya, itu lu kan, orangnya -orang, gak setara langsung enak sih lu jajan banget no, ya ta, ngarek iya hey, urang -lalu, urang -lalu.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 awe ngaji <tik> uh. sama tara, diganti, ya, datu, amal eh ya, ya, acara ngomong ah udah mulai mulai doa masing-masing wa ya Kuh, doa masing-masing aneh eh, kan. doa doa masing-masing sok ngaji merud apa ini lumimpinan? Ada uajar hatek itu. Seburuk, seburuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Eh? Kaya mana ini bisa ntar ujuk ujukan? Amin. Jaganya ku teri. Irah, amin, aminak. Nah. Iya, mana ya? Mayar barat kasih bun. Ngaduk aku. Ngerti ku salah di transfer mata ya cek masing-masing yang penting doa anak jessi sampai tujuan itu ce teh ibu mucan kebagian sih, nasi yang ngestil lu kurang pan iya, bakana budak kurang, yang iya sih iya kita meniul cacai acan, poh apa? eh, masaknya tuh, meniul kebobong di salam takedapnya hmm. eh, kemarana topel saro, gua saro kemarana, yuk aduh Ubi banget sarote, uji si narasi, uji si mumin, uji anaknya mana yang kegembol? Weh, kegembol itu imasarote. Uh, menggantanginya itu Arab pusarot. di bejek-bejek. Uh, sarote. Terima kasih, terima Di mana? penting, gak batu? ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ya, Atau muka sih Cik, kenal no, no? Esat tadi ditutupan tuh kermangkat Ditutupan tapi ngintri kan Cik Ini bercah uh. Jangan-jangan maling Cik Coba kemana uh. tinggalin lah kaciro ayo nge-ngit uh. Gak tuh nge-ngit? nge Embel, odol, sabun, sampo Hahahaha <laughs> <laughs> Arrruh, katokabigewo Apuun, nah, aku menangah hutang di warung kamari mongon <laughs> Maling ini maling kumur, semur itu segala odol, segala Kalau Hahaha Ya orang yang maling. heh orang yang maling kue. maling orang kalungitan, odol, dan segala endah <tuh. tuh>. Eh, mohon, ibah mana ini bawa-bawa kalungitan, syah. Ayo oh, syah. Nanti deket cinta. <tuh>. Ih, kalungitan pasti. Ayo, apa kalau nama aduh Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, <tuluh> makan rasa di jole dar ka ulasak jole dar ka dulun coba paling paling deui heuh nya maling tadi kue Akhirnya aing dipaling doi <dayi. tuluh> <tuluh> <tuluh>